Baiklah, para sahabat manapun kalian ya berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Tentunya kita ke kabar dan keunggulan pertama, ada unggah spesial banget, Pak sahabat ya. Tentunya momen Rizky Bilar bersama keluarga besar merayakan hari ulang tahun Papa tercinta, yakni Papa Daniel, para sahabat ya luar biasa. Tentunya terlihat kebahagiaan dari keluarga Rizky Bilar. Tentunya terlihat para yang mudah-mudahan. Tentunya keluarga ini selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Tentunya di channel YouTube-nya Pak Izhar sudah di -up, ya video atau vlog terbaru. Momen ketiga perayaan ulang hari ulang tahunnya Papa Daniel luar biasa. Ada suara Deddy Alfi juga nih sahabat ya yang merayakan. Mudah-mudahan saja tentunya kedua keluarga, keluarga Lesti maupun keluarga Rizky bila selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dah berikutnya, para kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Gs-nya Bang Rizky Pilar, tentunya mengunggah dan mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Ria Ricis. Para sahabat ya, yang hari ini sedang berulang tahun luar biasa, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Abang Pilar, "Selamat ulang tahun kakak Ria Ricis 17.5, sukses dan sehat terus ya, luar biasa, doa diberikan." Oleh Abang Bilar untuk sahabat tercintanya persahabat ya, ya. Mudah-mudahan juga Ria Ricis selalu diberikan kesehatan Amin ya rumpul alamin dan Berikutnya juga persahabat ya kita lihat keunggahan selanjutnya Iga Rizky Bilar pun mengunggah sebuah postingan foto Bayi Rembayang dan Dindahal persahabat ya Yang amat lucu banget nih Ada kalimat juga yang dituliskan Dinda Hau dan Reimba yang selamat atas kelahiran buah hatinya, tadinya pengen foto pas ketemu langsung, Entah. tapi belum memungkinkan waktunya untuk mampir. Doakan yang terbaik Sahabat ini, mudah-mudahan Abang Bilar bisa foto langsung bersama anak tercinta, anak pertama dari Reimba yang dan Dinda Hau luar biasa, pasti lucu banget Sahabat ya. Kita doakan juga mudah-mudahan Abang Bilar dan Dinda Asyik kejora, secepatnya segera mendapatkan Leslam Junior nanti ketika sudah halal persahabat ya itu akan terbaik untuk idola kesayangan kita berikutnya para sahabat adakah berduka yang tentunya menimpa kita semua persahabat ya baru saja bang bilar pun mengunggah sebuah postingan bahwasanya tentunya mbak yu pramal persahabat ya meninggal dunia hari ini ada kalimat yang dituliskan innalillahi semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisinya dan dilapangkan kuburnya al-fatihah itulah Kalimat yang dituliskan oleh Abang Bilar, para sahabat ya, untuk Mbak Yu, seorang peramal. Mudah-mudahan saja tentunya amal ibadahnya diterima di sisinya, para sahabat ya. Kita juga keunggulan berikutnya ini sudah dibenarkan di kabar detik hot, persahabat sahabat ya. Doakan terbaik saja, mudah-mudahan ditempatkan di sisinya, amin ya Alamin. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, persahabat Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar terbaru soal Lesti dan Sigi bilang hari ini. Tentang dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Menggunakan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.